Kembali lagi, eh itu green screennya hapus dulu, nah gitu, ulangi. Kembali lagi bersama kami di iNews, berita kali ini datang dari Brazil, baru-baru ini para ilmuwan memberikan berita yang sangat mengejutkan. Yaitu ternyata bahwa seekor ikan piranha bisa berbicara bahasa manusia, namun, mereka tidak kedengeran ngomongnya, karena mereka di dalam air, jika teman-teman ingin mendengar suara ikan piranha, coba masukkan kepala kalian ke air. Lalu dekatkan telinga Anda ke mulut piranha, diduga akan ada suara seperti manusia lagi makan. Berita selanjutnya datang dari Jepang, seorang artis yang pada 2018 tengah naik daun akhirnya turun juga. Diduga dikarenakan ia terjatuh dari daun tersebut. Berita selanjutnya datang dari den kuburan, eh salah, maksud saya den pasar, karena kalau kuburan mah sepi, jadi mending pasar aja biar rame. Saat malam hari pada 2019 lalu, publik digegerkan dengan kisah seorang anak sedang tidur di kamarnya, dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata setelah ia selidiki ternyata saat ia bangun, ia sudah berada pada 2020, Padahal, menurutnya ia baru saja tidur sebentar, tapi ternyata udah setahun lagi, diduga anak itu tidurnya tanggal 31 Desember. Sekian berita AIM News kali ini saya... Eh belum woi, ini editornya kacau mulu, ulangi. Sekian berita AIM News kali ini saya pamit undur diri...